Membangun istana la, la, la, la, la. Musim panas terasa panas Ini waktu yang sempurna untuk piknik di pantai Ayo kita bangun istana pasir di tepi laut Ayo kita bersihkan pantai terlebih dulu Jangan lempar cetakan istana pasir sembarangan Pasti jangan menyampah Sampah harus dibuang ke tempat sampah Wow, pantai ini sudah bersih sekali Berikutnya, ayo kita rakit cetakan istana pasir Wow, pasir sudah berubah menjadi istana Istana pasir telah siap Terlihat menakjubkan Istana pasir ini masih memerlukan beberapa hiasan Ayo kita gali beberapa kerang cantik Ketuk dan lihat apakah kita ada kerang Kita telah menemukan di sini. kerang cantik Wow ini kerang mutiara Ada mutiara cantik di dalam kerang mutiara itu telah membangunkan kepiting kecil kita telah menemukan banyak sekali kerang ayo kita letakkan di atas istana pasir lalu letakkan mutiara berkilau di atasnya Pasir ini terlihat luar biasa Kontes berenang Musim panas terasa panas Dan sempurna untuk berenang Kontes berenang segera dimulai dan aku membutuhkan beberapa perlengkapan berenang dan aksesori. Maukah kamu membantuku menemukannya? Kacamata Renang Pakaian Renang Pelampung Tabir Surya Ayo kita berganti pakaian renang terlebih dulu. Kailah kacamata renang. Melakukan pemanasan sebelum berenang membantu mencegah cedera. Regangkan kakimu. Regangkan kakimu untuk menghindari kram. Tekuk tubuhmu. Tekuk tubuhmu untuk menguatkan otot-ototmu. Ayunkan lenganmu. Ayunkan lengan untuk merelaksasikan bahumu. Putar pinggang. Putar pinggangmu untuk merelaksasikan otot-ototmu. Pemanasan selesai. Ayo kita bersiap-siap untuk berenang. Pakailah pelampung. Geser ke kanan untuk geser deh dan... Oh! <laughs>